weton Jawa atau hari lahir seorang menentukan watak atau kepribadian dasar pemiliknya. Tidak hanya watak, weton Jawa juga menjadi acuan banyak hal terutama berkaitan dengan perjodohan atau perkawinan. Namun untuk memperhitungkannya, Berdasarkan neptu weton Jawa dari weton Jawa seseorang. Nilai neptu weton Jawa ini didapatkan dari dinok atau hari dan pasaran yang tercantum dalam primbon Jawa. Zaman memang telah berubah. Tetapi sebagai masyarakat Jawa, masih sangat percaya pada ramalan berdasarkan hitungan weton itu, itu bisa mencakup percintaan, kondisi karir, karakter dasar, bahkan masalah rezeki, seperti kepercayaan pada Kamis Kliwon, misalnya. Di mana orang dengan kehidupan Weton ini diidentikkan dengan si Cyprian Selain itu mereka juga dipercaya sebagai sosok yang gemar bekerja keras Weton Kamis Kliwon rupanya mempunyai neptu bernilai 16 Yang menggabungkan masing-masing angka 8 untuk Kamis dan Kliwon dari tutur yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda pandangan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya, berikut ini akan kami ulas mengenai apa saja watak, karir, cinta dan rezeki dari Doro yang lahir pada Kamis Kliwon. agar tidak jadi salah pahaman. Kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Kamis Kliwon berdasarkan perhitungan tersebut, mereka disinyalir sebagai sosok yang riak, penyabar, memiliki kebaikan hati tanpa batas serta tidak mudah menyerah perangkat dari kesabaran dan kesabaran kebaikan hati mereka juga dipercaya mampu berempati atas keadaan orang lain Tak pelak, ia menjadikan si pemilik weton tersebut punya relasi luas sebab mudah bergaul dengan siapa saja Namun demikian watak yang disimbolkan oleh lakuning geni ini ternyata tidak terlepas dari karakter buruk sebagaimana api dimana keadaannya bisa sangat sulit menerima nasihat memiliki ego tinggi bahkan begitu ambisius seringkali mereka tampil menonjol di antara sesamanya sehingga meninggalkan kesan congkat Bagi sebagian orang Hanya saja Keburukan itu Mampu ditutupi oleh hal-hal baik Dalam diri mereka Sehingga tetap membuat orang lain Merasa senang Selama berinteraksi Pada waktu bersamaan Bagaimanapun mereka termasuk sosok yang sportif Serta bijaksana menghadapi berbagai situasi Karir Kamis Kliwon Perjalanan karir mereka cenderung mulus Karena dilandasi oleh kecerdasan Kebijaksanaan serta kegigian selama prosesnya sosok pemilik nilai neptu 16 ini mampu mencikapi beragam situasi secara bijak sehingga lebih mudah mendapatkan solusi yang tepat kemudian mereka juga memiliki kemampuan adaptif yang mengagumkan terlepas dari apapun rakam profesinya Ketekunan membawa mereka pada keinginan untuk terus bertumbuh tanpa mencari-cari situasi ideal Dan tidak menyalahkan kondisi yang tidak sesuai ekspektasi Secara profesional mereka direkomendasikan bekerja sebagai tenaga pendidik, dosen, Ustad guru mentor dan lain sebagainya ini didasarkan oleh pembawaan yang super kesaparan ekstra serta kemampuan publik speaking mereka pun terbilang bagus cinta Kamis Kliwon percintaan An juga tidak luput dari perhitungan ini, yang mana kelahiran Kamis Kliwon dipandang akan hidup harmonis jika menikahi mereka dengan pemilik weton Sabtu Wage, Senen Pahing, Kamis Legi, Senen Wage, Sabtu Pahing, dan sebagainya. Pada dasarnya. Mereka cocok untuk bernilai 18, 8, atau 13. Dengan menikai weton di angka tersebut, pernikahan yang mereka jalani diperhitungkan akan tentram sampai usia tua dan maut memisahkan. Kemudian, sepasang suami istri juga dapat menjalankan kehidupan yang lukun dan kebahagiaan, tentu saja itu sebatas perhitungan berdasarkan pada para leluhur masyarakat Jawa. Artinya, di depan pernikahan akhirnya kembali lagi pada komitmen serta upaya kedua pihak untuk menjaga hubungan serta membangun kebahagiaan bersama. rezeki Kamis kliwon dalam hal rezeki mereka dikatakan bisa meraih kehidupan yang mapan cukup serta jauh dari terpaan badai ini bukan berarti dianugerahi kekayaan berlimpah tetapi minimal tidak akan merasakan kesusahan finansial pada waktu bersamaan dengan peruntungan ekonomi yang seperti itu, mereka juga punya potensi untuk menjadi kaya raya. Bagaimanapun, weton bernilai 16 ini punya sikap kerja keras. Dan dia bekerja sehingga jalan rezeki bisa terbuka dari arah manapun saja. Namun, yang namanya hidup pasti mempunyai masalah tersendiri. Sehingga mereka pun akan dihadapkan pada beragam situasi tidak ideal Meski demikian mereka mampu melaluinya karena memiliki karakter berdasar yakni tidak gampang menyerah Sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar